serta aktifkan notifikasinya persahabat tujuannya agar kalian tidak ketinggalan kabar terbaru terupdate dan terhangat seputar Leslo tentunya. Baiklah para sahabat Lesla, manapun kalian berada untuk menggali perjumpaan kita di pagi hari ini Tentunya Bang Mimin akan merangkum para sahabat ya Momen-momen spesial semalam di acara One Man Show yang membuat kita haru bahagia Melihatnya para sahabat, ya yang selama ini kita tunggu-tunggu Harinya -tunggu. Lesti dan Rizky Bilar dalam satu acara kembali di acara pertama kali mereka dipertemukan Para sahabat ya kita keunggap pertama Awal pembukaan tentunya mereka sudah memberikan kekiutan dan keromantisan bersahabat sahabat ya Menyaihkan lagu single dari Alessi Kejora bawa aku ke penghulu Ditemani Rizky Bilar dan mereka sangat romantis para sahabat ya Tentunya disitu mereka saling berpegangan tangan membuat kita semakin bahagia Walaupun tentunya kita menonton tengah malam kita masih semangat bersahabat ya Luar biasa dari fans Lesla Lovers yang selalu menunggu momen-momen spesial bahagia ini, mudah-mudahan kebahagiaan juga selalu diberikan kepada idola kesayangan kita. Selain tentunya mereka menunjukkan kemesraan kebahagiaan untuk diberikan kepada kita semua, mereka juga memperlihatkan tentunya persahabat ya keromantisan yang lain, saling tentunya melengkapi, apalagi risky biller. Tentunya langsung merangkul dedek Lesti ke dengan penuh cinta, persahabat ya. Dede Lesti hanya bisa tersenyum bahagia, merasakannya luar biasa, persahabat ya. Ini adalah tentunya membuat kita semakin bangga. Mudah-mudahan hubungan Lesti dan Rizky Bila selalu diberikan kebahagiaan. Dalam postingan tersebut, persahabat ya, banyak sekali tanggapan dan respon yang sangat positif. Ya ini diberikan dari Agun Ruli 54 mengatakan Yang konsisten dari Bilar Tatapannya anjir gak pernah berubah Tatapan kagum, tatapan penuh kebanggaan, tatapan penuh cinta dan kasih sayang Gua ditatap sama orang malah pingsan <laughs> Luar biasa Pak sahabat ya memang tentunya Idola kita ini selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua para fans Berikutnya kita lihat juga para sahabat ya Tentunya selain menyanyikan lagu bawa aku ke penghulu, mereka juga tentunya menyanyikan lagu kebangsaan. Terlena bersahabat yang luar biasa. Ini menunjukkan bahwa mereka sangat bahagia. Kita doakan terus bersahabat ya, untuk acara pernikahan Lesti maupun Rizky Bilar ini diberikan kelancaran. Sampai tentunya acara selesai. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya para sahabat kita lihat ini adalah momen yang paling tentunya luar biasa membahagiakannya Mendengar penyampaian Rizky Bilar yang tentunya pertama kali para sahabat ya Melihat di acara lamaran mereka dipingit tiga hari Selama tiga hari gak ketemu tentunya Rizky Bilar merasakan kerinduan para sahabat ya Kepada lesi Kejora, tentunya apalagi waktu melihat Dedek Lesti tampil sangat cantik luar biasa. Ini adalah tentunya membuat kita semakin bahagia mendengarnya persabat ya serindu itukah Rizky pilar kepada Lesti Kejora tiga hari nggak ketemu bersabat yang luar biasa dalam postingan tersebut juga banyak menuai pujian, bersahabat ya. Yakni dari akun Instagram, Oma yang berkomentar, selamanya pasti Bang Mi selalu rindu karena dedek selalu ngengerin terbayang senyum dan kebaikannya. dikala hati merasa sepi tanpa kehadiran dedek di samping Abang milar serasa ditinggal itulah cinta sejati. Sama-sama saling membutuhkan, saling melengkapi, saling memberikan kasih sayang. Luar biasa, sahabat ya mudah-mudahan tentunya kita semua para fans Les Lalo selalu mendukung selalu mensupport buat Les tidak Rizky Bilar. Selanjutnya para sahabat kita lihat juga di sini juga kita mendapatkan kabar yang sangat membanggakan juga yang menelisih dan Rizky Bilar menyampaikan tentunya acara dari lamaran hingga pernikahan mereka ingin melibatkan Les La lovers sampai memilih cincin waktu tunangan pun mereka. Tentunya melibatkan Lesla Lovers untuk memilih Para sahabat, ya, luar biasa memang Tak sia-sia untuk mengidolakan Lesi dan Bila, para sahabat ya, Yang selalu tentunya membuat kita semakin bangga dan bahagia Berikutnya, para sahabat, kita lihat juga ada mama spesial Yang mana ini tentunya ketika ditanya oleh mama Ella, para sahabat ya Rizky Bila langsung aja menanyakan Anak nih, soal anak luar biasa Dede hanya bisa ketahuan tersenyum bahagia ya, Karena Rizky bila udah nggak sabar ingin mempunyai anak Bersambat ya, yang kita Tentunya semakin bangga juga, Alhamdulillah Rizky Bilarunah Itu akan dikaruniai Anak secepatnya Bersambat ya, tahun depan sudah mempunyai Leslar Junior Amin doakan yang terbaik saja, mudah-mudahan Tentunya Lesi dan Bila Selalu diberikan kebahagiaan ke Kebaikan berikutnya, para sahabat kita lihat juga ada sebuah ungkapan dari Rizky Pilar, persahabat ya, yang terangkum di sini Abang Pilar menyampaikan dengan sebuah kalimat yang sangat luar biasa. Di situ tertuliskan suami nggak perlu izin sama istri buat ngasih duit ke ibunya, tapi istri harus izin sama suami kalau mau ngasih uang ke orang tuanya. Tapi Lesti nggak harus izin ke saya Insya Allah saya juga akan bantu keluarganya Lesti Karena mereka juga menjadi tanggungan saya Rizky Bilar Wow para sahabat ya Semakin debet, semakin sanus, semakin bangga dari Rizky Bilar Tentunya selalu membuat kita semakin bahagia para sahabat ya Dalam postingan tersebut juga tentunya banyak sekali komentar Dan respon yang sangat positif Dari para fans, salah satunya dari akun Saria Sadiah mengatakan dalam kolom komentar Langsung nangis aku Min salut banget sama pemikiran Bilar best banget bijaksana Masya Allah Semoga mereka selalu diberikan kesehatan Rezeki lancar dijauhkan dari hal-hal yang buruk Luar biasa persahabatnya respon yang sangat positif dari fans Untuk selalu memberikan doa dukungan untuk Lesti dan Rizky Bilar Berikutnya para sahabat kita lihat juga ini ada momen spesial ketika main games lepas lajang para sahabat ya tentunya ketika ditanya hal apa pada diri aku yang berbeda dengan perempuan lain yang pernah dekat sama kamu. Luar biasa para sahabat ya tentunya banyak sekali hal yang berbeda dari dedek Lesti, Rizky langsung memuji Lesti Kejora. Salah satunya tentunya para sahabat ya, Lesti adalah orang yang sangat sederhana Tidak dibuat-buat Dan tentunya bisa Memenangkan hati orang tuanya Rizky Bilar Dipuji begitu Dedek Lesti hanya bisa menunduk para sahabat ya saking tentunya Dedek Lesti menghargai pujian dari Rizky Bilar kita semakin salut dan bangga sama dua orang ini yang selalu memberikan inspirasi untuk semua banyak orang mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan kepada Lesti dan Rizky Bilar berikutnya para sahabat ada sebuah kalimat yang sangat membanggakan juga dari Bang Aril di akun pribadinya Bang Aril mengunggah sebuah postingan. Video One Man Show semalam Persahabat dari ya, sebuah kalimat yang dituliskan lewat caption Tidak semua orang senang atas pencapaian kalian Beberapa orang justru mencari kesalahan kalian Sebab mereka tidak ingin kalian berada di atas Mereka tapi om yakin Kalian berdua bisa melewati semua ujian lesti kejora Rizky Bilar kalian berdua kesayangan om Dan insyaallah om akan selalu berusaha menjaga kalian sampai kapanpun Tetap semangat anak baik Luar biasa para sahabat ya Doa support serta Tentunya dukungan dari Bang Ariel Untuk Lesti dan Bilar Membuat kita semakin bangga juga Alhamdulillah mudah-mudahan Lesti dan Bilar dikelilingi oleh orang-orang hebat Dan orang-orang baik